Selamat datang ke channel Pemersatu Gitar Pemula, Dobby Akustik. Jangan lupa like, comment, and subrek jika Anda suka dengan konten kami. sobat Dobi akustik kali ini kita akan mempelajari kunci yang jarang sekali ya dipakai oleh mungkin uh, sebagian pemula ya atau beberapa pemula nah, kita akan pelajari dulu di kunci bis ya ya ini ya untuk kunci palangnya. ke A mayor, kemudian ke G mayor, ya. Tiga itu saja ya untuk kali ini. Baik, baik. Hanya ada dua ya yang kita tekan yaitu senar empat dan senar tiga. diperhatikan saja tangan saya di kedua titik ini ya dan itu adalah kunci bis ya. yang ditekan hanyalah senar 4 dan senar Kemudian tadi A mayor ya atau bisa juga A minor kita pakai ya, ya Senar tiga dan senar empat lagi ya Senar tiga di kolom Ke enam, senar empat di kolom ke tujuh Ya, untuk yang lainnya kita lo string ya. benar 5 6 kita lo string, senar 1 2 kita lo string juga. Itu biasanya saya gunakan sebagai kunci variasi ya. Nah, kita ulang. Kita lakukan secara perlahan dulu di dua kunci ya. untuk senar 1 dan 2 5 dan 6 kita lost string yang ditekan hanya senar 4 dan 3 oke ke A mayor jari telunjuk di senar 3 kolom ke 6 dan jari tengah di senar ke 4 kolom ke 7 Udah ya nah, sekarang kita lanjutkan ke G mayor Seperti kita memegang kunci A mayor tadi ya Kita mundurkan dia ke kolom Keempat ya jari telunjuk Di kolom keempat senar tiga kemudian jari tengah di kolom kelima senar nomor empat ya yang kita petik hanya senar empat tiga dua satu ya Jadi dia berada di masing-masing uh, kunci dasarnya ya. Kalau misalnya seperti ini ya. Ini yang saya pegang ini adalah Amayor kan. Nah, yang saya hilangkan adalah senar 1 dan 2 ya. Senar 1 dan 2 ya saya lepas. Kemudian senar 5 dan 6 ya. Itu kita lost string. Jadi hasilnya seperti ini. itu juga ke G mayor tiap ya, masing-masing di kunci dasarnya ya tidak jauh-jauh baik kita ulangi Lagu ya, ataupun suka menciptakan instrumen sendiri, teman-teman bisa memakai ya kunci-kunci uh, variasi seperti ini. Nah, baik, mungkin itu aja ya untuk kekurangan saya. Mohon maaf, dan kita ketemu lagi di Terima konten Kasih. Konten sudah belajar berikutnya. bersama Dobi, semoga bermanfaat.